enggak, enggak, enak. kita lu, Hello Wala <Tan -an> Cepul, Cepul turun diangkat <Tan -an> oh. oh. My friend Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dengar Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. neng iye, iye, mau iye, iye, iye, iye, iye, kene lu liat, sport aku. yo yo ini ketemu paling tapi yo bener e. Yo ngandeni ngandeni ngono kuwi ta. Ah yo. Lah mlok ya. Wah. Wah ras wae diciduk dhuwit ta kapan? Segi dhuwit tapi yo cari kemari aku to sing Cilik Wendirani wi. Pokoke posisi dan kondisi nak sepi wah enak. aku nak untuk target, <tangan> <tuk> tau kan nginginnya? pokoknya <tuk> ngumpet tak kode, pokoknya kode, kode, rahasia rahasia kan Siap, langsung siap lagi ngumpet cepetong, siap. Ket guys, mic semakin bayar, bayar, ya, lapar, kepepet, lapar baru gigi, lapar jadi ini ini uangnya tenang ayo gede lagi yang dia itu dia